Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mil al wa al wa rido, wa al Muhammad, wa Alhamdulillah puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena ridhonya karena rahmatnya, Alhamdulillah kita masih berkesempatan menjalankan rukun Islam yang keempat yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita suri taulad dan kita Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bunuri banggakan pada kesempatan ini Marilah kita simak sebuah cerita yang akan disampaikan Bunuri Yang berjudul Belajar Berpuasa Ada seorang anak yang bernama Roni Roni tinggal bersama ayah dan ibunya Kebetulan Roni tidak mempunyai saudara kandung Roni sekarang berumur 8 tahun Tapi hebatnya Roni sudah belajar berpuasa Sejak dia masih di TK Walaupun dia belajarnya puasa Baru setengah hari Atau berduka pada jam 12 siang Tapi sayang Roni mempunyai kekurangan Yaitu dia suka mengeluh Hingga suatu ketika pada saat itu kebetulan pada hari minggu Hari ketujuh dimana Roni menjalankan ibadah puasa. Roni sedang berkumpul bersama ayah dan ibunya Bersenda gurau bersama-sama bercerita bersama-sama Hingga tiba saat pukul 12 siang Tiba-tiba Roni menjerit kepada ibunya Ibu perutku sakit ibu padahal Roni hanya berpura-pura kalau perutnya sakit mendengar keluhannya si Roni ibunya tidak menghiraukan karena ibunya faham itu adalah trik Roni kenapa anak-anak? supaya Roni diperbolehkan untuk berbuka puasa pada jam 12 siang waktu telah berlalu hingga empat jam kemudian sekarang tiba pukul 4 sore ayahnya mengajak Roni untuk bermain playstation di sela-sela perbincangan mereka sedang ber, ber, sedang bermain playstation Roni tiba-tiba bertanya ayah, ayah sebenarnya maghrib itu jam berapa ayah? kok lama sekali sampai sekarang belum berbuka-buka puasa? ayahnya dengan santai menjawab iya nak sabar nanti kalau jamnya pukul jam pak pak jarum jamnya itu sudah di angka 6 berarti kita sudah boleh berbuka puasa oh gitu ya ya Roni menjawab kemudian Roni berkata aha aku punya ide ayah apa nak bagaimana kalau kita putar jarum jam di kamar ini ke arah angka 6 ya? dengan santainya ayah menjawab oke lah nak silahkan ayahnya menjawab demikian kemudian dengan riang gembiranya Roni beranjak menuju, menuju kamarnya dan mengambil jamnya kemudian diputar ke arah angka 6 lihat ayah ini jamnya sudah di angka 6 kita berbuka puasa yuk ya dengan santainya ayah pun juga menjawab loh itu kan baru jam dindingnya ada di kamarmu. Bagaimana dengan jam dinding yang ada di kamar ayah? Bagaimana dengan jam dinding yang ada di dapur dan yang ada di ruang tamu? Loh, gitu ya ya? Iya. Dengan segera, dengan semangatnya si Roni langsung beranjak untuk mengubah semua jarum jam yang ada di ruangan di rumahnya ke arah jarum ke arah angka 6. Kemudian lalu Roni berkata kepada Ayah. "Ayah, Ayah. Sudah Ayah, semua jarum jam yang ada di rumah sudah aku rubah. Semuanya sudah jam 6, Ayah. Kita berbuka puasa sekarang yuk." Kemudian ayahnya menjawab lagi. "Loh. Memangnya kamu sudah merubah semua jarum jam yang ada di tetangga kita di kampung ini, Ron?" terus bagaimana dengan jarum jam yang ada di masjid depan sana sudahkah kamu putar ke arah jarum angka 6 kemudian Roni menjawab dengan cemberutnya loh memang harus semua dirubah ke angka 6 ya Yaya? ya ya iyalah nak kalau nanti semua jarum jam yang ada di kampung kita semuanya berputar ke arah angka 6 dan jarum jam yang ada di masjid itu Berada di angka 6 baru kita boleh berbuka puasa Aduh capek deh Makanya Ron kita harus belajar berpuasa Tidak hanya menahan lapar dan haus akan Tetapi kita harus bersabar Bersabar menunggu berbuka puasa Daripada kita harus muter satu kampung untuk mengganti semua jarum jam yang ada di tetangga kita Dan yang ada di masjid itu Bagaimana? Mau bersabar enggak? Iya ya Nah gitu berarti kamu akan jadi anak yang hebat Demikian tadi anak-anak cerita yang disampaikan oleh Bumuri, semoga bermanfaat dan kalian semua bisa mengambil hikmahnya dan Bumuri doakan semoga kalian semua menjadi anak yang hebat anak yang soleh dan soleha sehingga di 10 hari pertama bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi insan yang hebat menjadi insan yang berguna menjadi insan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala وأخيراً، وضوح موافق إلى أقوى مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته